Pancasila itu jiwa dan raga kita, ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkatnya Tuhan, bangsa dan negara. Saya Jokowi saya Indonesia, saya Pancasila. Saya cinta Indonesia. Indonesia yang sangat kaya. Saya akan keberagaman. Keberagaman budaya. Budaya, agama, dan alam Alam yang dimiliki Nusantara Nusantara, milik bersama Bersama, mari kita jaga Jaga dan bersetarikat Bersetarikan kegayaan Indonesia Saya, Indonesia Kaya, Kudur -kudur. Budaya, alam, nusantara Bersama, jaga dan bersetarikat Indonesia